Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dapur Nyonya Emmet Hari ini kita akan masak e, Pepes ikan mas Kebetulan aku ini punya 2 ekor ikan mas Besar-besar Ini beli di, dari pasar tradisional Kebetulan aku ini punya bumbu dasar yang ada di kulkas, jadi aku memanfaatkannya untuk bikin pepes. Ini bumbu dasar yang kemarin dibikin, ini isinya terdiri dari bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, eh, apalagi, dan kunyit. Nah, ini aku pakai sarung tangan karena memang nanti untuk meracik, dan ini ada cabai juga yang sudah digiling. Tomat hijau, ada garam, merica, kaldu bubuk. Ini, eh, ini yang paling banyak aku menggunakan kemangi. Ada serai, si, eh, ada serai, salam, ada juga ini eh, daun bawang. Ini sengaja memang banyak-banyak daun-daunannya ya teman-teman, supaya lebih sedap. Oke, kita mulai dengan eh, Mencampur ikan dengan bumbu yang Sudah uh, sudah jadi Inilah manfaatnya teman-teman Kita selalu memiliki Bumbu dasar di dalam kulkas Jadi kita mau bikin apa Tidak usah repot-repot lagi Kita tambahkan langsung garamnya ya Garamnya ini agak sedikit banyak dari dua ekor air ikan ini aku menggunakannya dua sendok karena memang suka kalau pepes itu suka ini ee, suka berkurang rasa asinnya pada saat pemasakan nanti boleh kita cek rasa dulu ya agak sedikit asin harusnya ya Ini ada cabai. Ini teman-teman. Bumbunya kita masukin sampai dalam-dalam. Cek rasa dulu ini udah bercampur ya Takutnya kurang garam agak Sedikit kurang garam ya Ini sebenarnya udah asin Tapi untuk pepes ini kurang asin tapi jangan asin-asin banget, nanti kan tidak bisa diinilah lagi, Tidak bisa diubah kalau udah dipepes keasinan. Oke, teman-teman, ikannya sudah dilumuri dengan bumbu. Bumbunya banyak banget, sengaja, biar lebih sedap. Ini rasanya agak pedas ya, karena akan pakai cabai. Oke kita udah Ini pakai daun Daun ini sudah saya eh, Sudah dibakar Untuk supaya layu daunnya Seperti ini dan sudah Dibersihkan Ya teman-teman sebelum dipakai Dibersihkan dulu Nah kita pasang deh ininya Ya kan karena untuk dua ikan kita jadi lebih leluasa memakai ininya nah. lalu kita masukin ikannya tomatnya juga ini aku sambil memanaskan ininya ya memanaskan e, kukusan supaya nanti ini udah selesai e, ininya tinggal langsung kukus kalau airnya sudah mendidih kukusannya seperti ini teman-teman nanti kita gunting ujungnya supaya cantik dan supaya enggak terlalu panjang nanti di masuk kukusannya oke kita coba satu lagi ini dagu daunnya harus sedikit berlapis-lapis ya tambahkan oh ini tadi lupa ininya bumbunya kurang banyak kan tapi udah di dalamnya kan ini, ini aku pakaiin tahu uh, apa uh, cabai rawit utuh ya Mungkin nanti biar pedas yang itu enggak buat anak nanti enggak terlalu pedas kalau ini buat saya sukanya pedas. Ini masukin ke sini sebagian. Ke dalam. Ini seperti ini teman-teman, kurang panjang, kita tarik. Ini gunanya kalau kita menggunakan tiga lapis. Jadi kalau kurang panjang kita bisa panjangin daunnya. Hmm pincuk kalau orang Sunda bilangnya pincuk tapi kalau orang indonesianya saya nggak tahu ya namanya apa ya pincuk itu sudah jadi pepesannya tinggal kita kukus ya teman-teman ini seperti ini kita punya dua pepesan itulah gunanya teman-teman kalau kita memiliki bumbu kita sebagai ibu rumah tangga ya kita eh, kita punya bumbu dasar di dalam kulkas. Jadi ketika kita, kita e, jadi ketika kita ingin masak enggak harus dari awal, kita udah punya stok bumbu seperti itu. Ini udah mendidih tuh. Ini pancinya semi presto. Eh, taruh di sini. Semi presto ini uh, sebenarnya satu jam matang. Itunya uh, ikannya dibikin satu jam matang, uh, tapi aku biasanya dua jam supaya ini empuk sampai tulangnya. Oke, okay, kita tutup, teman-teman. Kita tunggu 2 jam sampai matang. Ini kita masukinnya setelah airnya itu terasa uh, uh, apa bunyi sih gitu, baru kita masukkan uh, ikannya, pepesannya tuh udah mulai kan? Teman-teman sudah dua jam, kita matikan kompornya, kita hasil uh, lihat hasilnya.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 Ini sekitar dua jam Mengukusnya Ini mungkin akan menjadi Salah satu solusi Untuk teman-teman yang memasak Menghindari minyak Oke terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat ya